Hai, halo guys. Welcome back, welcome back. Balik lagi sama gue. Kali ini gue lagi main di Panen 138 dengan modal Rp50.000. Untuk kalian yang baru join, jangan lupa ya guys, jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata. Tidak untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan dari gue untuk kalian ikut bermain. So please jangan enjoy di video, jangan lupa di-like dan subscribe nih Ini gue puterin di 8 800 ya guys. Dapat dong, uh, us langsung kasih, nah turunin dulu itu biru boleh. Waduh, mama, waduh, dahulu tidak mau dia Hmm, kasih lagi, hmm. dapat lagi yuk, bisa yuk By the way, guys, kalian, apa kabarnya nih? Untuk pada nonton video uh, sehat-sehat selalu ya, guys supaya kalian tuh bisa mampir terus ke channel gue ya ada maunya nggak apa terus bisa ngajak teman-teman lain juga nih mampir ke sini biar gue makin ramai guys biar makin banyak yang nonton biar gue makin semangat gitu kalau kalian mau join di komunitas gue nih walaupun bukan pemain squad tuh boleh-boleh aja guys karena di komunitas gue tuh nggak ada syarat apapun buat join. Jadi silahkan langsung deskam aja, uh, linknya udah gue di kolom komen, jadi tinggal di klik aja siapa aja bisa join di situ. Hmm, ayo dong kasih turun, dapet lagi. Hmm, itu dia ya, programnya bisa yuk langsung dikasih nih. biru connect, birunya bisa connect nah, cakap ditambah selesai say saya mau saya tadi nambah-nambah mulu kita coba aja nih gas ke puter terus ya, masih bertahan yang gelap tanpa terbatu tambah kuning nah dikasih lagi asli terlalu gitu suruh pasang terus kerasi lagi turun yang banyak oh sampret hmm Enggak dapat guys aku mau naikin aja kali ya getnya hanya naikin bed, tapi ragu-ragu nih saldo tengah-tengah eh, dapet gratisan co lalu naikin bed, udah dikasih gratisan juga delapan ratus dulu co langsung lagi kita lihat nih akan ada isinya atau tidak satu sacep dapet kali nipat ditambah lagi hmm. kasih turun par karyennya udah ada 7 ya udah ada 7 masih bisa nih wano kondong biarpun baiknya bisa tinggi dulu hmm. lagi birunya kasih langsung yuk ungunnya sama kuning hmmm kuning boleh connect kagak mau kurang satu mungkin i x 11 21.590 ayo ayo ayo turunkan nggak mau cok dapat ya eh, kurang tidak bisa yuk. dikasih us uh. ya ampun kagak dikasih guys dapat 39.000 aja sayang banget ya kalian lima belas lewatnya gak dapet ya ternyata nih cuma dapat dapet ke ribu aja udah lah langsung aja naikin bednya lah kita puter-puter dulu di turbo ya guys hmm. sayang banget ya cuma dapet segitu tuh rumah harginya lebih tinggi lagi kayak kepe aja kepe tuh mantep bener itu kepe tapi sayang sekali sama usutnya gak dikasih ini juga kayaknya juga dikasih minimal kasih per kalian lah usulah kasih kali-kalian 50 gitu Semoga kalian uh, 20 iya <SILENCIO> dapat gratisan lagi kok 2400 dikasih gratisan kalianku bakal terungkap tuh, udah kesel banget anisius. tapi ternyata dikasih gratisan di bed dua jadi semoga aja sih ini ada di sini semoga dapat kalian dua jangan nampak kayak tadi ya us ya hmm kasih turun dapat lagi yuk bisa nah cakap pekaliannya jadi ada 8 masih bisa nih ada 10 spin ya. masih ada 10 spin lagi tenang saja hmm. dikalinya jadi 13 ya dikalinya udah 13 aduh lewat perkalian 5 tambah lagi us Kasih turun ungunya Langsung Waduh Nah dapat ungu dikasih birunya Ya gak mau coba so, dikalinya jadi 16 30 ribu ditambah lagi Ungu Langsung turunin kuningnya Gak mau dikalinya 18 miliar saya lihat ribu hmm tambah-tambah yang banyak us langsung turunin a cuma mau 125 ribu aja cocok setengahnya aja daripada kalau kita ya guys ya ternyata ya nggak sebagus itu ih kita langsung aja kan maaf sorry sorry guys kalau gitu hari cok ada kecokok <laughs> ini gue banyak di 120 alias all in ya jadi main pasrah aja jalan nih kecokok kalau kedok abang-abang mau terbang bikin kaget aja belinya hmm, itu loh guys hmm. sama lagi kuning langsung kasih turun kuningnya waduh gak mau guys di kalinya 3 ratus, langsung kun nah turunin itu ungu sama hijau hmm, dapat perkaliannya lagi jadi 10 dikasih kalian kaliannya jadi ada 10 tiga 33000 Ini gua mode pasrah ya Arena juga bingung gitu guys hmm. Tambah lagi Langsung angkap uus Ya ampun rungkap ini mah ribu 49000 puluh 50000 please ada satu di mana pekerjaannya banyak langsung dapat ke kalian gitu cincinnya konek nah gini enak us makota kota alap yuk us dapet 13000 15000 dikalinya 13 masih ditambah lagi hmm 17000 dikali 13 13000 jadi 228000 akhirnya ada sensasional yang gua udah nanti nantikan dari tadi ya saya ternyata dapetnya malah di Rp120.000 alias all in Tadi dapat beratisan aja 240, isinya cuma 120-an 26 ribu emas, ada 4 spin tersisa Putar-putar Nah, dapat lagi turun itu cincinnya, nggak mau, co Kasih lagi turun Langsung angkat, us cincin hmm, connect, please, please, connect itu. Uh, cakep banget! 4700 langsung dikasih ditambah lagi 6500. Wah langsung jadi berapa nih dikalinya 17. 11.000 11 sensasional. Wah guys udah cukup deh ya kalau kayak gini bisa langsung gue lidi dengan tenang Buat kalian ingat ya bahwa tontonan ini buat hiburan aja nggak perlu ditiru nggak perlu ikutan main. Kalau kalian suka tolong bantu aja like dan subscribe nya. Jangan lupa juga di share share ke teman-teman yang lain. Terima kasih guys, have a good day and bye-bye.